USD CAD bullish cari sinyal bullish Bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi